Hey, ternyata ada yang lagi ngurak nih. Kita samperin aja nih, bang. Lagi apa bang? Biasa, ngurak. Oh, udah dapat belum, bang? Udah dapat dua. Alhamdulillah, mantap bang. Saya baru belajar bang. Ini kayak gimana nih ngurak nih? bang, lihat. Duh. <laughs> Dalam kresek?